Oke okay, teman, -teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamsalallahu uh, alaihi berjumpa, berjumpa lagi dengan saya Alamsedi di sini di Jaya, teman. teman Semua kita semua tetap berani beranah dan dengan Allah Subhanahu Taala. Oke, okay. uh, kami di Alkolam Jaya merasa perlu membahas uh, speaker aktif Crimson ini karena banyak yang tanya. Sebenarnya sudah dibahas di beberapa video kami di Alkolam Jaya 2 ini dan di yang kena hack itu juga sudah dibahas cuma. Tapi uh, tidak menyimpan rekap backup apa backup-annya seperti itu ya oke okay. <tuh> ini kami di sini khusus membahas menu-menu dan uh, karakter suaranya ya karakter suara kemudian dari apa imbutannya apa saja seperti itu kurang lebihnya kalau dalemannya yang yang aktif ini teman, -teman bisa lihat di video yang sudah kami buat seperti itu dan juga kalau ingin uh, mengetahui bagaimana uh, menggunakan mic, terutama mic wireless itu, uh, teman bisa lihat juga di video yang pernah kami buat seperti itu. Oke, okay. ini kami buat apa uh, naikkan lebih tinggi dari yang sebelah untuk menunjukkan bahwa ini kurang lebih maksimalnya seperti ini. Ya, setinggi saya ya, hampir kurang lebih 2 meter seperti itu. Dan ini... Uh, pertanyaannya sekitar berapa harganya Dan belinya di mana Harganya ini double seperti ini Dengan tripodnya teman-teman Dan dapat mic seperti ini Ini micnya kemana sudah nggak uh, tahu kemana ini Micnya seperti ini ya Mic kabel seperti itu Ini kurang lebih Oh ini micnya Tapi kabelnya sudah tidak tahu kemana Ini micnya seperti ini Itu kurang lebih 2.500 teman-teman ya Lengkap dengan Tripodnya ini 15 inch ya, seperti itu. Oke, okay. menunya apa saja? Di belakang akan kami perlihatkan ke kan, teman-teman. Oke, okay, teman-teman, ya, seperti ini lebih dekatnya. Oke, okay. ini Twitternya. Ini sudah ada ring pengamannya, kawat ram seperti itu ya tripodnya kurang lebih seperti ini itu ada dudukannya dari karet dan ada rodanya oke okay. tripodnya kurang lebih seperti ini teman-teman ini bahannya plastik ya ini tripodnya oke okay, seperti ini <tuh> ini yang aktif yang sebelah sini yang aktif teman-teman Oke, yang sebelah sini yang aktif, yang ini yang pasif, dan dapat kabel speakon seperti ini. Cuma kabelnya saya ganti karena yang yang dulu kurang panjang, yang awal apa yang yang aslinya. Kemudian yang pasifnya seperti ini saja. Oke. Oke teman-teman ya, menunya ini ada untuk ya ini. MMC ya seperti itu USB dan ada panel MP3 nya SD ada modenya modenya apa saja nanti kita perlihatkan oke ada untuk musik juga ya atau untuk mic mic 1 eh, mic 1, mic 2 untuk musik juga ini volumenya ini ya mic 1, mic 2 seperti itu untuk micnya lihat di video yang lain aja teman teman oke ini aux, aux ini ya bisa digunakan untuk line juga seperti itu Line in, line out, ya ini untuk rekaman dan sebagainya Kemudian untuk ada echo nya juga ya nah, Talk over ini menu spesial ya, sudah kami bahas sebetulnya Ini kalau kita ketekan ini, kalau ngomong musiknya berhenti seperti itu Kemudian untuk pengaturan kualitas suara ada tiga, ada dua cuma ya yaitu treble dan bass. Oke. Okay. Ini volume khusus MP3. Led on ini yang led di depan itu yang warna biru, teman-teman. Oke, okay, kita akan coba ya. Oke, okay, menghidupkannya di sini, teman-teman. modenya ini bluetooth ini radio seperti biasa radio ya scan dulu seperti itu dapatnya cuma segini. Ini juga volume juga ya. Kemudian model lain ya. Kita akan coba model lain teman-teman. Pakai kabel 3 uh, apa? jack 3,5 seperti ini. Masukkan di aux ini. Ya, masukkan di sini. Kemudian ya. Kita masukkan di Ini juga Di laptop atau MP3 terserah Coba tes NGS saja ya Oke volume segini. Suaranya seperti apa ini saya buka full di sini hampir full ya ini bassnya saya kencengin ini treblenya saya tinggikan juga ini di sini saya naikkan ini saya naikkan juga tengah ini pakai yang lain teman-teman mic saya taruh di depannya ya Ya, untuk klipnya belum nyala, teman-teman. Mungkin ini belum nyampe batasnya ya. Oke, okay, coba uh, yang Bluetooth ya seperti itu. Oke, okay, yang Bluetooth itu tinggalkan ini. yang lama teman teman Oh. Hmm. google mana google google oke okay, sudah connect sudah connect ya saatnya nyoba uh, di ini ya di NCS aja Sambil duduk aja NCS Oke okay. NCS ya Oke okay, yang ini teman-teman Aduh, ada iklannya. Dukorak bekerja bekerja nyaman. yang lain aja ya. Uh, NCS nya cari yang lain Oke okay, Pakai yang Wario Ini hampir full teman teman Ini ya Ini saya fullkan suaranya segini teman-teman ya lumayan sih ini untuk acara-acara uh, lima peserta, lima puluh peserta cocok kayaknya ini suaranya pecah teman-teman Nah kalau gini enak Ya ya. Ini menurut saya standar sih. Ya untuk teman-teman yang menyukai apa kepraktisan nilai kepraktisan ini praktis sekali teman-teman untuk acara-acara seperti itu ya, praktis sekali. mantap ya teman-teman ya lumayan ya dengan harga segitu dapat banyak hal dan praktis sekali oke okay ya teman-teman ya terima kasih telah mendukung channel kami semoga semakin jaya teman-teman juga semakin jaya juga oke okay, terima kasih kami akhiri mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan uh, tingkah laku terima kasih Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhiri, apabila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.